yeah okay. Untuk Peja 3 Pulau 5 yang baru saja selesai Dipertandingkan Antara Asnan Patria Dengan Badru Manador Dimenangkan oleh Asnan Patria Dengan skor 3-0 yang masuk ke babak berikutnya, pengisian kedua, Aslan Patria. harganya jangan ngebloknya, gak usah milih. untuk babak terakhir di meja 2 per lima antara Budi Lang 2 melawan Heru Madani dimenangkan oleh Heru Madani dengan skor 3-1. Dari untuk masuk babak berikutnya babak kedua Heru Madani. di Jawa Hei. Terima Ayo kita Bola. 1 satu dua, tiga, Yeah. <laughs> Oh, ulangi pertama. Oh, uh. Waduh rapat! Waduh, homseh deh Vale, vale Oi. Yeah, yeah. Ah, wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Lagi, wow. lagi, lagi dua lagi Ayo, Lagi dua lagi, Mat Nah, Yo. Ha Iman, ha pulang-pulang pulang. pulang, pulang, pulang. Hey. Andalan dulu, andalan, andalan. <laughs> en takut-takut aduh, hampir aja gimana sih?